Hai hai hai Penampakan seekor hewan yang diduga harimau Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten dan Gunung Pegat Lamongan di penghujung 2022 ini mengusik rasa penasaran para peneliti Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon berpendapat hewan yang muncul di video tersebut memiliki loreng menyerupai harimau Ia juga sudah bertugas di belantara ujung kulon sejak 1998 dan kerap mendapatkan laporan tentang keberadaan lodaya atau harimau Jawa dengan rasa penasaran akhirnya diputuskan bulan lalu kamera trap mulai ditanam di perbukitan Gunung Payung ujung Kulon. Hasilnya yang paling banyak terekam adalah rusa, kijang, kancil, dan babi hutan. Dia juga menambahkan saat itu hujan masih turun di ujung Kulon dan berbeda dengan sekarang. Kondisi sekarang kemarau, maka mangsa turun ke bawah mencari sumber air di padang pengembalaan. Ini logika kenapa predator tersebut ada di sana yaitu mengikuti pergerakan dari mangsanya. Pada bulan Agustus lalu, genap 20 tahun, para peneliti mendanai riset sendiri dengan topik Harimau Jawa. Sebab dalam pandangan ilmiah, klaim punah itu lemah dalam metodenya. Para peneliti juga mengaku mengantongi banyak bukti bahwa Harimau Jawa masih hidup. Pada tahun 2010 dan 2011 lalu, beberapa universitas ternama di Indonesia memperoleh sampel kulit dari hewan yang diduga kuat harimau Jawa. Lantaran tidak mampu mendanai uji DNA, sampel tersebut sempat dititipkan ke berbagai lembaga riset. Namun sampai sekarang masih belum ada jawabannya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain kembalinya jejak harimau Jawa, di sisi lain jejak harimau Sumatera juga terpantau di lima desa di kecamatan Tambangan, Kabupaten Madina, Sumut. Jejak harimau Sumatera pada mulanya terpantau di desa Pastapjulu lalu berlanjut ke desa Tambangan Tonga, Rau-Rau Lombang, Panjaringan, dan terbaru di Angin Barat Baru. Salah satu warga mengatakan pertama kalinya jejak yang diduga milik harimau terpantau di kecamatan Tambangan berlokasi di desa Julu pada 2 September 2022 lalu. Lalu berselang dua bulan kemudian atau pertengahan November kemarin, salah seorang petani di desa Tambangan Tonga menemukan jejak yang diduga milik harimau di kebun warga, tepatnya di Kobundolo. Berselang beberapa hari kemudian, jejak diduga harimau ini sudah berada di desa Rau-Rau Lombang dan desa Panjaringan. Kehadiran harimau yang muncul di sekitar permukiman tak terlepas dari adanya dugaan penduduk setempat karena ada yang berbuat zina atau berbuat salah. Seorang warga mengatakan kejadian yang dipastap julu sudah dibenarkan secara syariat Islam. Tak lama kemudian jejak harimau ini tak ditemukan lagi atau harimaunya sudah pergi. Di tempat terpisah, Kepala Seksi Balai TNBG Wilayah 2 mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan terkait kehadiran Harimau Sumatera di beberapa desa di tamangan ini. Pihak Balai TNBG pun sudah memberikan beberapa imbauan kepada warga di desa-desa yang terpantau oleh jejak Harimau Sumatera ini. Imbauan itu antara lain agar mulai berkebun mulai jam 9 waktu Indonesia Barat dan pulang jam 16 waktu Indonesia Barat.